Selasa 4 Agustus 2020, penggalian besar-besaran situs pendarmaan Raja Singasari, yakni situs kumetir, dimulai. Dalam video ini, tim kami berkesempatan mewawancarai Kepala BBJB Jawa Timur, Bapak Andi Muhammad Said. Bagaimanakah keterangan beliau? Namun, sebelum ke videonya, bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikut wawancara kami dengan Bapak Andi Muhammad Syed. Baik. Uh, di sini ada kegiatan apa, Pak? Ini adalah kegiatan destapasi yeah. di situs komputer ini untuk membuktikan struktur yang pernah ditemukan oleh masyarakat, yang kita kali tahun lalu, itu untuk melihat menelusuri bentuknya dan kemungkinan fungsinya seperti apa. Ya. oke seperti itu. Uh, untuk uh, untuk targetnya ini meliputi apa sih, Pak? Jadi ini kita memprediksikan bahwa yang talut yang ada itu itu diperkirakan 400 x 300 meter persegi, ya. Oh gitu. Um, nah ini untuk saat ini kita menggali bagian tengahnya untuk melihat ada struktur atau bangunan apa yang ada di dalam talut. Hmm. Yang terlibat itu adalah yang ditinggikan ya. Iya iya untuk yang terlibat di acara ini siapa aja pak? Dari kalangan apa aja? Ya, Kira -kira. Jadi kegiatan ini dibiayai oleh Direktorat uh, Pelindungan Kebudayaan Bencana Kebudayaan Kependikut ya. Dan pelaksananya adalah BPKB Jawa Timur bekerja sama dengan Yayasan Arsari, komunitas dan masyarakat setempat. Terutama yang pemilik lahan, yang Begitu. Hmm. Okay. Uh, dengan adanya kegiatan seperti ini, harapan Bapak dan kawan-kawan itu seperti apa, pak? Uh, kita uh, melalui kegiatan ini, kita berharap bisa menemukan dan menjawab pertanyaan yang selama ini. Seperti apa bentuk struktur yang ada? Apakah benar ini pusatnya Kota Majapahit? Kan kita akan membuktikan itu. Uh, karena melihat besarnya kalut yang ada, jadi kemungkinan ada bangunan besar di tengahnya. Tapi, dengan melihat kondisi yang selama ini ada, di mana sebagian besar permukaannya sudah digali untuk pembuatan bata, ya, ringan-ringan ya. itu. Jadi kita berharap bagian yang tertinggal ini, yang kebetulan karena ada kuburan, sehingga tidak digali, mungkin itu yang kita lihat dulu. Sambil kita menelusuri struktur yang melingkar, yang talut. Uh, untuk estimasi waktunya sendiri, Pak, uh, ini kan tidak memungkinkan, hmm. ini kita lakukan setiap hari. Ya. Nah, untuk estimasi dari BPJB sendiri, hmm. itu estimasi waktunya berapa hari, Pak? Oh, kita merencanakan selama 30 hari kerja. Oh, 30 hari kerja. Dengan luas kotak gali itu sebanyak 2.000 meter persegi lebih, ya. Dan itu baru perkiraan 30% dari keseluruhan yang harus digali. Nah, kalau misal dalam 30 hari itu tidak menemukan hasil, Langkah apa, Pak, yang ah, dilakukan? Berdasarkan nanti eh, kondisi temuan setelah 30 hari itu, maka kita bisa memprediksi arah ke mana lagi yang harus kita gali, oh, gitu. dan langkah apa yang kita lakukan selanjutnya. Kira-kira okay. ya. uh, memungkinkan, Pak, kalau misal di sini dalam waktu 30 hari tidak menemukan hasil, Uh, terus dari pihak BP CB sendiri geser ke tempat lain, tapi tetap di daerah sini. Kemungkinannya Kemungkinannya seperti itu. Oh, kemungkinan seperti ya. itu. tapi uh, kita membuka kotak gali ini kan berdasarkan indikasi temuan hmm. yang ada di permukaan. Oh, gitu. Jadi kemungkinan besar justru malah menemukan. Oh. Tapi kalaupun tidak menemukan, kita akan bergeser. Oh, seperti ya, itu. seperti itu. Oh. Ini sebenarnya di sudah apa ditemukan kan berapa ya Pak? tahun ini sudah tahap kedua penggaliannya oh, jadi kan. laporan masyarakat itu tahun kemarin oh, kan. dan kita langsung tidak lanjuti dan kita menemukan struktur yang sepanjang 200 meter hmm. dan itu akan kita buktikan uh, tahun ini kita lanjutkan menelusuri untuk mengetahui seberapa besar struktur ketauti uh, hmm. uh, kalau adanya suatu prasasti atau bangunan lama hmm. itu biasanya itu ciri cirinya itu seperti apa Pak Uh, biasanya kalau ada tumbuhan besar ya oh, ada tumbuhan kalau besar. Hmm. terus tanahnya tandus ya, kayak gitu kan kalau ada struktur yeah. di bawahnya biasanya dia tandus seperti di petegalan ya seperti itu nah, seperti itu atau ada pohon besar gitu kan yang tidak dan biasanya tempat-tempat seperti itu memang dari dulu sudah disakralkan sebagai orang gitu. entah itu dianggap sebagai pun dan sebagai perfilasan atau apa, -apa gitu kalau temuan-temuan sebelumnya, temuan apa aja pak? Ada beberapa yang ada batu di candi itu, oh, yang gitu. kita temukan di sebelah sana, ada pemakaman uh -huh. dan di makam sendiri banyak batu candi yang dipaksir. Oh. Ya. Ada temuan juga pipi tangga yang di bawah sini yang ditemukan oleh penggali pasir Itu ada beberapa. Dan itu besar-besar batu, batu andesit ya. Iya. Ya. Jadi ini tanah milik desa? Ini, ini di desa yang ini. Oh, iya. Tapi yang untuk struktur kemarin besok itu, itu milik perorangan nah itu yang kita harus uh, negosiasi untuk mengganti uh, ruginya Oke. jadi sistemnya sewa atau apa nanti gitu. iya. tergantung kesepakatan oh. terus, cantik, terus, oh. cara langkah okay. jadi yang, yang harus dilakukan apabila menemukan atau yeah. diket mengetahui adanya penemuan yeah. itu harus melapor ke pemerintah setempat yang terdekat pemerintah desa desa bisa di kapolsek bisa di ramel ya. yang paling anehnya adalah di dinas kebudayaan ya. Oh, ya. nah itu baru laporan itu ditembuskan ke kami bpcb jawa timur ya, ya. karena wilayah kerja bpcb jawa timur di satu jawa timur tapi kalau di wilayah masing-masing penemuannya artinya di kabupaten maksimal minimal ke kepala desanya iya iya ya. dan paling bagus adalah ke dinas yang menangani masalah kebudayaan iya nah, itu itu jalurnya tinggal melapor aja, itu pasti tindak lanjut kadang-kadang Pemda itu tidak bisa menindak lanjuti ya, makanya tembuskan ke kami kalau BPCB ditembusi kami bisa ngontrol Pemdanya apakah oh, dia betul. yang mau turun atau kami yang turun dan oh gitu betul. karena itu adalah kewenangannya pemerintah daerah hmm. kalau kami ini kan pemerintah pusat ceritanya nih, nggak boleh kami mengintervensi tapi kalau mereka mau minta atau mereka tidak mampu, kami yang turun oh, makanya tembuskan ke kami gitu aja tolong kasih tahu teman-teman ya kalau ada yang menemukan laporkan ke dinas Kemenangan Ikut dan tembuskan ke BPCB itu aja ya, kami tuh sama dengan yang di Kediri kemarin oh, ya. berombong itu laporan masyarakat kita peninjauan ternyata potensi yang besar ya kita langsung programkan hmm. setelah itu tahap keduanya kita minta pemerintah daerah yang membiayai tenaganya dari kami hmm. kayak gitu bisa kok kayak gitu, gitu yang penting kami tahu laporannya tapi Sampai jangan melapornya langsung ke BPCB, kan itu menyalahi, iya, iya, eh, kan? Iya, iya. Eh, tembusi, tembusan, tembusan ke kira. Kira. Nah. Banyak kok yang nggak tahu tuh prosedur yang kayak gitu. Iya. Benar itu. Tujuannya baik, tapi prosedurnya nggak. melaporannya ke dinas itu formal, tembusan ke kami itu bisa melalui media sosial nggak apa-apa. Iya, hmm. Yang penting jelas siapa yang melaporkan gitu loh. Iya. Jadi kita bisa konfirmasinya ke siapa. Kalau hanya sekadar menguploadkan, nanti kita mau informasi sama siapa, gitu kan? Ya, hmm. ya gitu aja. Oke okay, ya. Baik pak ya. terima kasih pak Oke, atas waktunya pak. Ya, sama -sama. semoga apa yang diharapkan segera dihidupkan ya pak. Amin. Terima kasih pak. Ya. Baik. Pak. Assalamualaikum.